Diam-diam rilis tahun 2023, adik Pajero Sport calon mobil sejuta umat dan siap melawan para pesaingnya. Apakah mobil sport little brother Pajero segera hadir? Peluncurannya pada 2023 di Indonesia. Sebelumnya, banyak mobil baru yang dijual di seluruh dunia, terutama untuk pasar Indonesia. Baik dari SUV, MPV hingga kendaraan listrik yang beredar di masyarakat ditonton di kanal YouTube Auto DP pada minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 adik Mitsubishi Pajero sport akan diluncurkan yang perlu anda ketahui tentang Mitsubishi air track 2022 yang disebut Adik Pajero sport akan diluncurkan pertama kali di China dan ditampilkan di auto-show Untuk menghidupkan kembali nama air trek, Mitsubishi ini memiliki desain yang sangat mirip dengan Mitsubishi Expander yang dijual di Indonesia, diproduksi dari tahun 2001 hingga 2008 dan pendahulu Mitsubishi Outlander. Mitsubishi Airtrack adalah SUV kompak dengan desain interior yang mengesankan seperti mobil ini sebagai kendaraan listrik alias kendaraan listrik dua arah Mitsubishi Electric khas dari ukurannya memiliki panjang 4630 mm, 920 mm, 1758 mm yang artinya sedikit lebih lebar dari offline dan generasi sebelumnya eksterior Mitsubishi air track lampu depannya tetap seperti template dengan bentuk bertumpuk mirip dengan lampu depan Mitsubishi expander baru kemudian gunakan yang memanjang ke bumper yang digunakan jika itu mobil listrik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 Sekilas info dan preview dari mobil saudara Pajero Sport yang dirilis di China. Akankah dia datang ke Indonesia pada 2023? Untuk review spesifikasi lengkapnya, kita tunggu pada video berikutnya.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 Jangan lupa nyalakan loncengnya Sob. Salam Kar 2 Channel.